Wes. Wes. Dibakar. Pos Intan Jaya Minggu Kelabu. Kontak, pos dibakar. Pen, pen, pen, sini, sini. Tebet. Mari met itu met. met met. Sini, dari sini, dari sini met. Tanganmu ke atas. Uh, bajingan OPM. Pos. Pos Intan Jaya Pos Kita, Bos. Berapa meter? 50 meter. Kiri-kiri, oh, dari kiri. Ya. Jari kiri, jari kiri. Eh, mau muklis. Para oh. Meskipun satu lari dekat ke rumah yang nyawa kita curi, Ben, satu Bapak. lari ke rumah yang kita curi, Ben kayunya. nampak, Ini, Jaya